Tablet batu berwarna hitam diam-diam berdiri di dalam cahaya dan itu tampak seperti binatang purba yang menakutkan. Gelombang aura jahat yang mengejutkan dipancarkan dengan samar-samar sebelum itu beriak di udara dan menyebabkan seseorang merasa tertekan. Empat tablet batu ini sangat tinggi dan besar. Dan mereka bahkan lebih besar dari tablet batu lain yang dilihat lindung di balai seni bela diri sebelumnya. Selain itu... Fluktuasi yang dimiliki tablet batu adalah sesuatu yang tidak dimiliki tablet batu itu. Masing-masing dari empat loh batu ini berisi seni bela diri yang sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai seni bela diri yang terkuat selain dari kitab suci yang sunyi. Orang tua buta itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya yang putih keabu abuan memandang ke arah empat loh batu ketika dia berbicara dengan lemah. Murid biasa tidak akan bisa mempelajari empat seni bela diri ini. Saat ini, hanya empat murid langsung senior di Desolate Hall yang belajar seni bela diri pada tablet batu pertama. Adapun tiga yang tersisa. Belum ada yang berhasil menguasainya. Petik 2. Wajah lindung berubah sedikit. Paula Desolate dipenuhi dengan para jenius berbakat. Tidak terduga bahwa hanya empat orang yang mempelajari salah satu dari empat seni bela diri ini. Apakah ada peringkat di antara keempat seni bela diri ini? Tiba-tiba Lindong bertanya. Jika seseorang harus benar-benar membuat peringkat mereka, seni bela diri pada tablet batu pertama memang sedikit lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua sedikit lebih rumit. Adapun yang ketiga dan keempat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka yang terkuat. Petik 2. Saat itu, Zu Tong menguasai seni bela diri pada tablet batu ketiga. Adapun yang keempat, dia tidak berhasil menguasainya pertama kali dia di sini. Pria tua yang buta itu perlahan berkata, Oh, lindung sedikit tergerak, seni bela diri pada tablet batu keempat sebenarnya ini sangat sulit. Bahkan senior Zhou Tong gagal menguasainya. Itu bukan karena bakatnya kurang. Sebaliknya, seni bela diri pada tablet batu keempat memiliki beberapa persyaratan khusus. Petik dua. Pria tua yang buta itu berhenti ketika dia berbicara sampai titik ini. Saat ia melirik Lindung sebentar, ia akhirnya melanjutkan. Seni bela diri ini membutuhkan seseorang yang pandai Yuan Power dan mental energi. Hati Lindung tiba-tiba melompat. Apakah, apakah ini ditujukan padanya? Kamu bisa mengamati terlebih dahulu sebelum memutuskan pada seni bela diri tablet batu yang ingin kamu pelajari. Pria tua yang buta itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dimengerti, Lindung buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah maju. Matanya menyapu tablet batu pertama. Tubuh tablet batu itu hitam seperti sepotong logam. Empat kata kuno yang tampaknya diukir oleh dremel muncul di tablet dengan cara yang mencolok. Bintang besar Majestic fish Mata Lindung menatap kata-kata kuno itu. Dia bisa merasakan sensasi liar yang hebat dan kekerasan menerkam dari kata-kata itu. Kemungkinan seni bela diri ini paling cocok untuk praktisi brute force langsung. Apakah ini seni bela diri yang dipelajari Jiang Hao dan yang lainnya? Mata lindung sedikit berkedip. Dia merenung sejenak sebelum mengambil langkah lain dan berjalan menuju tablet batu kedua. Tablet batu kedua memiliki pedang hitam panjang yang diukir di atasnya. Kabut hitam masih melekat di longsword ada aura gelap dan dingin merembes darinya dan bahkan lindung merasa kulitnya berubah dingin. Pedang erosi gelap besar. Empat kata sederhana ini diserap dengan aura dingin. Seni bela diri ini berbeda dari Great Star Majestic Fish, yang mengandalkan kekuatan dan kekerasan. Namun, perasaan gelap dan dingin itu terasa seperti memiliki belatung di tulang seseorang, menyebabkan seseorang tidak dapat menghindarinya. Lindong berdiri di depan tablet batu ini dan merenung sejenak. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Seni bela diri ini terlalu gelap dan dingin dan itu tidak cocok untuknya. Segera, dia berhenti ragu-ragu. Berbalik dan berjalan menuju tablet batu ketiga. Tablet batu ketiga tampak jauh lebih biasa daripada dua yang pertama. Warnanya juga abu-abu gelap. Ada sosok manusia yang duduk di tablet. Namun, Tubuh orang itu tampak layu dan kering. Sepintas. Tampak seolah-olah itu adalah tanah keriput. Namun. Samar-samar mungkin untuk merasakan energi mengejutkan yang dipancarkan dari dalam bangkainya. Mata lindung menatap sosok manusia. Setelah itu. Matanya sedikit terangkat. Dia melihat tiga kata kuno pada gambar sosok manusia. Tubuh besar yang sunyi. Nama itu biasa tanpa aspek mewah untuk itu. Namun. Ia memiliki aura yang megah. Ini adalah seni bela diri yang dipilih senior Zhou Tong ya. Lindong mengerutkan mulutnya sementara alisnya juga sedikit mengernyit. Grid desolate body harus menjadi seni bela diri yang memperkuat tubuh seseorang. Untuk Lindong, ada konflik yang jelas karena dia sudah dibudidayakan di Green Heaven Materialist Dragon Skill. Saat ini, dia sudah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mempelajari keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Jika dia mengalihkan perhatian dan mempraktikkan seni bela diri tempering tubuh lain, dia mungkin malah gagal pada keduanya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tua buta itu, Lindong tahu bahwa grit desolate body adalah salah satu yang terbaik di antara empat seni bela diri. Hanya seni bela diri keempat, yang Lindong belum lihat, bisa dibandingkan dengan itu. Dari ini, orang bisa tahu seberapa kuat seni bela diri ini. Namun, Lindong sudah memiliki Green Heaven Materialist Dragon Skill. Lindong ragu-ragu di depan tablet batu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berbalik. The Great Desolate Body mungkin kuat. Tetapi jika diberi pilihan, Lindong akan memilih Green Heaven Materialist Dragon Skill. Yang lebih dikenalnya. Dari jarak yang cukup dekat, wajah keriput pria tua itu berkedut ketika melihat pemandangan ini. Segera. Mata putih keabu abuannya menatap dengan penuh perhatian pada langkah kaki Lindong. Kegagalan. Kaki Lindong berhenti di depan tablet batu terakhir. Dia menghirup udara dalam sebelum mengangkat kepalanya dan melihat tablet batu di depannya. Tidak ada kata-kata di tablet batu. Namun, ada mata hitam besar di permukaan tablet hitam gelap itu. Lindong kaget ketika melihat mata berwarna hitam itu. Pada saat ini, yang terakhir juga tampak menatapnya. Sensasi ini menyebabkan semua rambut di tubuh Lindong berdiri tanpa sadar. Seni bela diri ini sedikit menyeramkan. Meskipun Lindong merasa merinding, dia masih dengan paksa menatap kembali ke mata berwarna hitam itu. Suasana mereda seketika, setelah pertemuan ini berlangsung selama beberapa menit. Lindong tiba-tiba menemukan bahwa mata hitam pada tablet batu benar-benar berkedip. Penemuan ini secara langsung menyebabkan kulit di wajah Lindong menjadi mati rasa. Namun, sebelum dia bisa melakukan apa saja, cahaya hitam sedikit keluar dari mata hitam itu. Cahaya memasuki mata terbuka Lindong. Tindakan tiba-tiba ini mengejutkan Lindong. Segera, kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai berputar sebagai tindakan refleks. Namun, ia segera menemukan bahwa cahaya hitam itu tidak membahayakannya. Sebaliknya, beberapa informasi mengalir di benaknya. Ada binatang buas yang unik di zaman kuno yang disebut huang dan itu memiliki satu mata. Setiap kali ia membuka matanya, segala sesuatu dalam ribuan kilometer akan berubah menjadi sampah. Seiring waktu berlalu, itu akan mengikis vitalitas seseorang. Gelombang demi gelombang informasi kuno dengan cepat melintas di benak Lindong. Ini juga memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri ini. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, seni bela diri pada tablet batu ini disebut, desolate dimenai. Seni bela diri ini tampaknya berasal dari binatang kuno unik yang disebut, kuang. Meskipun Lindung tidak menyadari jika penguasaan lengkap seni bela diri ini akan memungkinkannya untuk mencapai tahap menakutkan mengubah segalanya dalam ribuan kilometer menjadi gurun. Masih mungkin untuk melihat seberapa kuat seni bela diri ini. Pesan-pesan sebelumnya tidak mengandung informasi mengenai metode budidaya. Jelas. Seni bela diri ini sangat menuntut praktisi. Langkah Lindung berhenti di depan tablet batu. Dia mengangkat matanya dan menatap tajam pada mata berwarna hitam di depannya. Matanya berkedip. Jelas. Ada pergumulan besar di hatinya. Desolate dimenai, cukup menyeramkan dan bahkan Lindung tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil menguasainya. Jika dia tidak dapat mempelajarinya, dia akan menyia-nyiakan banyak waktu untuk apa-apa Orang tua yang buta tetap diam saat melihat Lindong, yang telah terdiam Dia tidak tahu seni bela diri mana yang akan dipilih Lindong Suasana tenang dan tegang ini berlangsung selama setengah jam Setelah itu, pria tua yang buta melihat Lindong mengambil langkah mundur dia sudah menyerah ya. Mata putih keabu-abuan orang tua buta itu sedikit menurun setelah melihat ini. Dia merasa sedikit kecewa karena alasan yang tidak diketahui. Tangannya yang keriput dengan lembut menggosok matanya. Pa! Suara tiba-tiba seseorang yang duduk terdengar ketika pria tua yang buta itu merasa sedikit kecewa. Dia mengangkat matanya. Setelah itu, dia terkejut melihat bahwa lindung sudah duduk di depan tablet batu. Elder! Aku akan memilih seni bela diri ini. Suara Lindung juga dikirim pada saat ini. Itu mendarat ke telinga orang tua buta itu. Orang tua buta itu terdiam sesaat setelah mendengar ini. Tiba-tiba, suaranya menjadi serak ketika dia berkata. Ada risiko dalam mempelajari seni bela diri ini. Jika ada yang salah, matamu mungkin berakhir seperti milikku. Petik 2. Hati Lindung sedikit terguncang. Berdasarkan apa yang dia katakan. Sepertinya orang tua buta ini juga telah mempraktikkan desolate di Menai, sebelumnya. Namun, sepertinya dia gagal. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Seseorang harus membayar harga untuk hadiah apapun. Konsep ini adalah sesuatu yang dia pahami sejak awal. Setelah kata-katanya terdengar, mata Lindong perlahan tertutup. Di depan ekspresi rumit pria tua yang buta itu.